kestanka gelar wisuda secara hybrid. Politeknik Kesehatan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tanjung Karang menggelar wisuda secara hybrid learning, paduan tatap muka dan daring. Kegiatan tersebut digelar selama dua hari, yakni 13 dan tanggal 14 Oktober tahun 2021 di Gedung Adora. Prosesi wisuda diikuti oleh 1.191 wisudawan yang terdiri dari 82 orang profesi NERS, 219 orang sarjana terapan dan 890 orang diploma 3, dua orang RPL, sedangkan untuk lulusan terbaik diraih oleh empat wisudawan yakni Heru Prasetyo dari program studi NERS dengan IPK 3,98. Nada Nusaibah dari program studi keperawatan terapan Tanjung Karang dengan IPK 380, Imas Noviana dari program studi teknologi laboratorium medis dengan IPK 380, dan Yurida Hoironi dari program studi gizi diploma 3 dengan IPK 387. Direktur Poltekes Tancauarjidin Alianto (SKMM) KES mengatakan prosesi wisuda yang digelar secara hybrid dihadiri secara daring oleh dokter-dokter. Irman Syah, seketika selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK Kemenkes RI dan FND SKMM, KES perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Jumlah mahasiswa juga dibagi menjadi dua kelompok yakni berada di dalam gedung dan secara drive-thru dikarenakan untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Pol yang merupakan pendidikan tinggi kesehatan di bawah naungan Kemenkes RI berkomitmen untuk mencetak lulusan yang bermutu dan dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat. Beliau pun mengucapkan selamat kepada semua wisudawan atas keberhasilan yang diraih, serta berpesan agar semua wisudawan dapat terus menjaga nama baik alma mater, Mengamalkan ilmu sebagai tenaga kesehatan untuk mengabdi ke dan dapat memberikan kontribusi positif kepada tugas yang nantinya diberikan baik pemerintah pusat maupun daerah. Terima kasih, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang ini adalah pendidikan tinggi kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi harapan kami atau harapan kita semua bahwa Politeknik ini bisa berkontribusi dalam pembangunan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sehingga kami berharap semua alumni, semua lulusan itu bisa berkontribusi yang positif. Kemudian terhadap institusinya sendiri, terhadap politeknisnya sendiri, kami ini berharap ya bahwa politeknis ini nanti menjadi pendidikan yang unggul dan mandiri pada tahun 2025 ya, sesuai dengan uh, visi politeknis Tanjungkarang. ini kami memasuki milestone yang kedua ya, 2021-2025. Kita ingin politeknis itu bisa menjadi priset uh, politeknik ya. Sehingga eh, baik dosen maupun eh, kegiatan-kegiatannya harus banyak menghasilkan karya-karya eh, ilmiah ya yang didasarkan kepada kegiatan-kegiatan penelitian atau riset ya. Eh, karena ini masih eh, posisi pandemi sehingga wisuda kita harus memperhatikan ketentuan itu sehingga wisuda kita dilaksanakan secara hibrid ya artinya dari selanjutnya nanti drive through ya jadi akan hadir satu persatu dari masing-masing jurusan prodi dan e, tentu nanti akan diserahkan salinan ijazah dan pembinaan koncer oleh direktur tetapi di lobi sebelah depan hal ini penting dalam rangka kita e, tetap menjaga protokol kesehatan ya yang 5 m itu ya e, menjaga jarak memakai masker mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer menghindari kerumunan dan mencegah mobilisasi kalau tidak penting. Adik-adik yang hari ini diwisuda dan telah dinyatakan lulus dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Poltekkes berharap adik-adik bisa berkontribusi di masyarakat. Untuk membantu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membangun uh, kesehatan. Apalagi saat ini kita masih berada pada pandemi Covid-19. Harapan saya kepada adik semua bisa menjadi uh, contoh ya atau teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, adik-adik benar-benar -adik mudah bisa berjuang ya sesuai dengan profesi masing-masing ya. Saya kira dia ya, ambil program studi profesionis. tugas kami para wisudawan hari ini adalah yang pertama adalah mengikuti apa yang disarankan oleh para dosen dalam hal bimbingan, dalam hal pendidikan dan juga di dalam praktikum dimana kalau dosen-dosen di Politeknik Tanjung Karang ini kan terdiri dari dosen-dosen yang memiliki jam terbang mengajar tinggi. Yang intinya, kalau boleh saya katakan, dosen-dosen di Poltekes Tanjung Tengah adalah dosen-dosen yang profesional. Sehingga, kalau kita lihat dari lulusan pada hari ini, uh, yang memiliki indeks prestasi kumulatifnya itu rata-rata di atas tiga. Jadi, kami, para wisudawan, hari ini ya, merekomendasikan kepada teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya di dalam dunia kesehatan, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang merupakan... Politeknik Kesehatan yang yang kami rekomendasikan untuk meningkatkan diri dalam bidang kesehatan. Berarti anda setuju bahwa Politeknis bisa mendorong anda untuk terjun ke dunia kerja sesungguhnya? Iya, saya sangat setuju. Kebetulan saya alumni Politeknis dari D3 sampai sekarang. Eee. Jadi saya mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan sekarang dan berujuduhan. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang memiliki program-program pendidikan yang memang secara nyata membangun kemampuan para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Saya dengan harapan derajat kesehatan di seluruh Indonesia secara khusus di Lampung akan meningkat. Baik, lalu saat prakteknya, gila, saat Anda berkuliah di Universitas, yeah. apakah akademik dan juga penyelenggaran prakteknya itu seimbang atau seperti apa? Oh iya, dalam hal praktek Inilah kelebihan Politeknik kesehatan Dibandingkan dengan Sekolah tinggi yang lain Kalau, apalagi pada masa Pandemi ini, kalau kita lihat Di sekolah tinggi yang lain Itu praktikumnya sangat sedikit Tetapi di Poltek Kestanjung Karang berbeda sekali Kami sangat merasakan sekali Perbedaan bahwa Praktikum dan teori itu Sangat sinkron banget Sehingga Uh, itu membentuk suatu skill yang mumpuni bagi lulusan-lulusan uh, uh, Politeks Tanjung Karang. Baik, lalu uh, ke depannya apa harapan Anda untuk Politeks sendiri, Mas Heru? Harapan saya untuk Politeknik Kesehatan Tanjung Karang adalah meningkatkan uh, pengembangan dalam hal uh, laboratorium, kemudian dosen-dosen yang... Uh, S 3 lebih banyak sehingga kami berharap kalau bisa sih kami juga ambil strata keduanya di hotel Tanjung Karang saja <laughs> <laughs> karena sudah, sudah teruji. Baik baik. Lalu mas Heru uh, yang terakhir nih harapan yeah. anda dan juga pesan-pesan mungkin teman-teman-teman yang uh, disudahkan pada hari ini. Pesan-pesan uh, untuk -pesan teman-teman yang sudah hari ini bahwa ya sudah hari ini baru merupakan suatu awal bagi kita untuk terjun di dunia lapangan. Sehingga perlu sikap yang baik bagaimana kita menginterpretasikan ilmu yang kita miliki untuk membangun masyarakat di kesehatan bangsa.